Oke, okay, terima kasih Amira. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang sekali lagi di Forum Virtual Solver Society, Mbak Hari ini temanya Managing Global Supply Chain, Uncertainty with Data Analytics. Perkenalkan saya Fajar zaman yang akan menjadi moderator malam ini dalam kegiatan diskusi uh, Forum Virtual Solver Society. Saya mungkin kenalkan sedikit tentang tadi bisa dijelaskan Solver Society, jadi buat seluruh partisipan yang dapat kesempatan join di kegiatan malam ini, jangan lupa untuk ikut terus kegiatan malam ini sampai selesai ya. Sekarang sudah ada sekitar 130-an peserta, jadi yang daftar kalau nggak salah ada 300-an ya Mira ya. Jadi silakan drop pertanyaan kalian yang paling menarik di kolom chat ke host Ikra Indonesia. Jadi bisa direct ke host Ikra Indonesia dan dua partisipan yang pertanyaan menarik, dan join sampai akhir akan uh, ditanyakan langsung pertanyaan ke panelis kita. Dan spesial malam hari ini untuk seluruh untuk seluruh akan mendapatkan voucher cashback senilai Rp250.000. Tapi tenang aja yang belum beruntung malam hari ini kalian bisa mengunjungi ikra.com/solver society atau stay tune di Instagram kami @ikra_id untuk informasi promo menarik lainnya. Untuk semuanya ikut kegiatan forum malam ini silakan update Aktivitas kita ya, dengan tag dan mention ke Instagram at dan hashtag solver society dan hashtag solver generation. Jangan, jangan lupa caption kesan dan pesan mengikuti kegiatan malam ini. Jadi, monggo silakan di-capture dan disebarluaskan ke teman-teman lainnya. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di kegiatan kita hari ini akan ada beberapa speaker yang akan sharing pandangan dan pengalamannya bersama kita semua di tengah-tengah kita sudah hadir para panelis yang ahli di bidangnya. Saya akan perkenalkan satu persatu para panelis kita hari ini. Oke, okay. uh, yang pertama ada Bapak Rahmanto. Oke, okay. Bapak Rahmanto ini berpengalaman dalam supply chain, procurement and operation professional di FMCG industry selama lebih dari 15 tahun. Dengan latar belakang bisnis dan manajemen pendidikan yang sangat kuat, Bapak Ramanto merupakan lulusan dari ITB Teknik Industri di Indonesia, NTU Nanyang Business School MBA di Singapura dan MIT Sloan School Management International Advanced Management US. Selamat malam, Pak Ramanto. Apa kabar? Bisa dengar suara saya? Dan selamat oh, okay. malam, teman-teman semua faizin azzawwalafikin. Ya, sebelumnya Pak Armanto. Pak Armanto, sama-sama. Biasanya ketemu Pak Armanto di Bogor ya, Pak Armanto ya kemarin kita Lebaran ya. Karena pandemi mungkin uh, ini nih kita terbatas mobilitasnya. Nah kemudian ada Bapak Nurhadi. Bapak Nurhadi atau biasa dipanggil Cak Nur ya, Pak Nurhadi ya, adalah founder dan podcast host bicara supply chain. Dengan pengalamannya di seputar supply chain selama lebih dari 10 tahun, sekarang Bapak Nurhadi bekerja sebagai supply chain manager di salah satu global chemicals company. Pak Nurhadi bertanggung jawab untuk mengelola supply chain secara menyeluruh untuk cabang di Indonesia, termasuk fungsi procurement dan logistik management. Pak Nur Hadi juga lulus S1 teknik fisika ITS dan meraih sertifikasi dari BNSP, sertifikasi Nasional Bureau Indonesia untuk sertifikasi kompetensi. Supply Chain Management. Selamat malam. Cak Nur, apa kabar? Salam kenal. Ya, selamat eh, malam ya. Pak Wajar. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas, cukup jelas. Ya, terima kasih atas undangannya. Selamat salam, malam. Ya, salam kenal juga buat Pak Rahmanto ini. Ini Pak Rahmanto, baik Pak Rahmanto dan Cak Nur ini yang datang banyak followernya Pak. <laughs> ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Benung, benung, Pak, ya. Hmm. Pak Rahmanto banyak, kalau Pak Nur tadi juga banyak ya. Oke, okay. uh, sebelum kita mulai saya ingin mengingatkan terkait beberapa tata tertib agar diskusi tetap kondusif ya. Jadi teman-teman mohon untuk mute mikrofonnya. Nanti mungkin dibantu oleh moderator untuk dari Amira dan uh, host. Pertanyaan selama diskusi bisa langsung disampaikan ke kolom chat private ke Ikra Indonesia ya. Jadi bukan ke everyone ke Ikra Indonesia. Yang akan saya pilih dan bacakan selama diskusi berlangsung. Kemudian ikuti sesi forum ini sampai akhir, karena di akhir sesi ada feedback form yang dapat diisi sebagai syarat untuk mendapatkan e sertifikat. Nanti kita akan berikan e sertifikat untuk seluruhnya. Oke, okay. kita mulai diskusinya. Saya mulai dengan share video singkat. Monggo, silakan Amira. Jadi, ini merupakan video dari Marine Traffic dan spesial untuk Project Silver Society bulan ini kita akan mengolah data salah satunya dari Marine Traffic video ini juga memberikan gambar sikat mengenai kondisi di laut global bisa dilihat ini merupakan pergerakan vessel dan kargo di seluruh dunia dari kondisi laut dimana transportasi laut sangat mempengaruhi keras yang betul karena setiapnya satu jalur untuk mengangkut produk dengan jumlah yang besar ada yang belum mengenalkan untuk melakukannya jadi terlihat yang ternyata banyak sekali jalur dan sangat padat sayangnya walaupun memiliki peran yang sangat penting untuk estimasi proses walaupun untuk uh, mengidentifikasi proses Kita mulai diskusinya. Jadi akan ada tiga section. Kita mulai dengan section pertama dulu, seksi pemanasan. Biasanya kalau, kalau olahraga kita sesi pemanasan. Oke, sebelum lebih jauh, kita coba mulai dari apa sih definisi global shipping dan apa kaitannya dengan supply chain. Mungkin saya bawa ke Pandeng Hadi dulu ya. Silakan, Pak Nuradi. Apa sih eh, kalau dari lagi secara teoretikalnya ataupun keilmuannya? Boleh cerita, Pak Nuradi. Ya baik, terima kasih Bapak Bajar. Ini menarik sekali sih sebenarnya kalau lihat video ini. Uh, it's clearly mentioned kalau lihat gambaran itu betapa padatnya pergerakan kapal-kapal dari seluruh dunia kelihatannya kecil-kecil, tapi sebenarnya nggak enggak seperti itu juga gitu. Tapi visualisasinya itu menarik sekali dan eh, tadi sampaikan sama Pak Fajar ini eh, menarik untuk kita uli-uli lagi kan sebenarnya kan gitu Nah <tuh> ini ada dua terminologi yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah global shipping, gitu ya. Yang kedua adalah supply chain. Nah mudah-mudahan teman-teman yang di sini eh, sudah eh, punya pemahaman yang eh, cukup baik tentang supply chain. Tapi saya sedikit ngasih gambaran gitu ya. Jadi supply chain itu kan sebenarnya rantai pasok. Kalau dalam bahasa Indonesia, ada lagi namanya supply chain management atau manajemen rantai pasok. Jadi kalau uh, melihat rujukan ini, sebenarnya supply chain itu uh, cakupannya lebih luas. Jadi bicaranya sudah end-to-end proses gitu ya. Dari mulai kita uh, beli barang dari uh, produser sampai nanti ke end-end daripada customer. Nah, shipping itu kaitannya adalah sebagai interconnection, in-between antara produsen sampai kepada konsumer atau dari sisi namanya adalah demand dan supply nah nya itu nanti kaitannya dengan shipping ini nah untuk mengawali diskusi ini tadi sebenarnya saya baca beberapa data Pak Fajar khususnya dari data statistik ya statistika mungkin teman-teman sudah cukup familiar sumber ini gitu ya ternyata dalam konteks perdagangan dunia Uh, peran daripada global shipping itu sangat uh, erat sekali. Ini, kebetulan saya lagi ngeprint tadi, uh, saya nggak sempet uh, showing, tapi gambarannya itu begini. Uh, khususnya mulai tahun 2013 sampai dengan 2019, ya, kapasitas perdagangan global dan volume perdagangan lintas laut itu meningkat sangat signifikan. Contoh misalnya, tahun 2013, itu volumenya itu sekitar 1,4 koma billions dwt. Dwt itu adalah dead weight ton, ya. GWTON. Sedangkan tahun 2019 itu 1,9 uh, billion DWT. Uh, ya. Jadi kenaikannya itu cukup signifikan dari 1,4 menjadi 1,9. Jadi sekitar 0, berapa Pak 1,05 billion ya kenaikannya in, in between 2013 sampai 2019. Kemudian kalau kita flashback tahun 2000 itu hanya 598 million jadi tahun 2000 itu tidak sampai pilihan tetapi 2019 menjadi 1,9 miliar. Jadi kenaikannya itu growth-nya itu cukup signifikan sekali dari tahun ke tahun. Artinya dalam konteks perdagangan dunia, peran global shipping itu sangat krusial sekali. Makanya ketika kemarin ada kasus uh, mulai COVID-19, kemudian tambah lagi dengan uh, apa itu kasus yang evergreen adanya tersumbat Swiss yang sempat bermasalah beberapa minggu. Ini menjadikan e, semua orang jadi aware bahwa oh ini sesuatu yang harus kita e, kita, kita predik dan kemudian kasih mitigasi yang pas. Makanya ini sebenarnya topiknya pas malam ini kan. Nanti di akhir sesi kan kita bicara soal mitigasinya kan bagaimana. E, mungkin itu e, intro dari saya dulu Pak Fajar. Nanti mungkin Pak Rahmat bisa kasih tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hadi ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba bawa ke masing-masing dan gabungan. Nah ini mungkin ya. pertanyaan gabungan nih. Uh, nanti bisa dijawab dengan uh, dari para mantan dulu ya. Jadi dari video sebelumnya kita bisa melihat bagaimana kondisi adatnya transportasi di laut ya. Dan ini reality mungkin bisa diciptakan nih. Kondisi di lapangannya itu kayak gimana nih Pak? Karena... Ini kan kita di, di, di forum ini kan multidisiplin nih, ada yang dari supply chain, ada yang dari orang teknologi, orang data ya. Kebetulan saya juga mungkin orang yang uh, awam tapi cukup sering mendengar gitu ya, lagi supply chain. Tapi mungkin banyak yang hipotesisnya saya belum terbukti. Nah, mungkin dari sisi praktis ini, dari para Rahmanto nih, bisa cerita nggak Pak dari sektor FMCG gitu ya, ini... Uh, In-related di lapangan, kayak gimana Pak? Soal global shipping, isu, dan supply chain. Mungkin boleh para monto, dimulai duluan. Masih di mute mungkin ya. ya terima kasih eh, Pak Fajar atas kesempatan ini. Topiknya memang seperti Pak Nuradi tadi bilang, eh, cukup menarik dan eh, well fun, ya. Karena terkait dengan isu yang terkini dan uh, dikaitkan dengan uh, data analitik. Nah kemudian kita membahas soal uh, realitinya seperti apa sih uh, supply chain seperti Pak Noradi tadi bilang uh, global shipping atau itu menjadi bagian yang, bagian yang penting dari supply chain. Supply chain itu adalah seperti tadi dibilang adalah dari mulai kita membeli barang dan kemudian menjual dalam bentuk yang lain yang sudah mempunyai nilai tambah jadi itu secara mudah ya supply chain thing. dan dalam membawa barang itu ada aktivitas yang kita sebut inbound ada yang outbound ya jadi yang masuk ke ke uh, uh, pabrik kita dan kemudian kita kirim sebagai ini dan kalau kita lihat ya kalau kita lihat itu transportasi akan, akan, akan menjadi sangat penting. Dan manakala kita sudah menambahkan uh, global transportation, kita sudah menjadi global, itu shipping menjadi, atau uh, transportasi lewat laut menjadi, uh, tanpa, uh, dengan apalagi ditambah dengan data dari Pak Nurhadi tadi, ya, tanpa melihat data pun, shipping itu logically akan menjadi alat transportasi yang paling penting, yang menghubungkan antara, satu negara dengan yang lain karena hubungan satu negara dengan yang lain satu pasti tidak dihubungkan oleh darat hanya bisa dihubungkan oleh laut dan udara ya, jadi nah uh, di situ kita bisa uh, bisa melihat bahwa volume transaksi itu akan uh, akan bisa hanya bisa diakomodasi oleh laut tadi tadi di, disebutkan Pak Nur Hadi sekian billion, uh, DWT itu akan enggak akan bisa diakomodasi oleh transportasi udara dan hanya akan bisa diakomodasi selain volume-nya juga dari sisi kosnya jadi itulah mengapa global shipping menjadi sangat penting karena ada elemen dari global itu kemudian tanpa itu pun Indonesia ya kalau kita melihat melihat Indonesia adalah negara kepulauan sehingga shipping itu juga menjadi sesuatu yang penting karena transportasi menggantungkan transportasi darat aja itu tidak mungkin ya, uh, jadi uh, itu ininya kenyataannya seperti apa uh, kita misalnya kita di salah satu kita hanya satu company aja yang uh, kita beroperasi itu ada sekitar uh, setiap tahun ada sekitar sepuluh ribu TEU ya atau uh, uh, apa namanya misalnya 20 feet Uh, equivalent unit jadi uh, sekitar sekitar 10.000 kontainer dan kalau kita lihat data di Tanjung Priok aja tahun 2020, uh, 2020 ya kalau nggak salah itu sekitar 8 juta 8 juta uh, ekivalen uh, 20 foot uh, 20 feet ekivalen unitnya kontainer yang datang itu jadi besar sekali sedangkan di Indonesia punya sekitar 25 strategi uh, port ya. yang kalau kita lihat hanya dari salah satu contohnya aja sangat besar jadi memang satu dari sisi perdagangan dunia itu menjadi sangat sangat krusial uh, ya uh, global shifting Nah menjadi sangat relevan lagi manakala seperti tadi dibilang bahwa uncertainty-nya menjadi makin banyak dengan adanya pandemi, dengan adanya insiden di Port Sunlight dan dan itu. Dan kenyataannya di FMCG juga kita menghadapi masalah yang sama dari uh, ketergantungan kita terhadap Uh, shipping dan uh, uncertainty yang kita hadapi dari uh, shipping itu sendiri. Jadi uh, key-nya itu ya kita punya dependency dan kita punya uncertainty. Tentu kita perlu memikirkan bagaimana kita memitigasi yang nanti akan kita bicarakan di, di situ ya uh, ini. Kita bukan bukan perusahaan yang yang uh, yang sangat besar ya yang ini tapi uh, apa namanya itu pun sudah cukup banyak menangani handling dari kontainer yang datang dari luar negeri, apalagi industri seperti industri yang terakhir saya bekerja di industri di mana hampir 80% raw materialnya itu berasal dari overseas ya. dari, dari overseas jadi banyak dan banyak industri di dalam negeri kita seperti kita tahu bahan bakunya itu hal dari uh, negara yang lain itu makanya menjadi dari dari konstruksi anatomi itu itu menyebabkan global shipping itu menjadi sesuatu yang uh, sangat penting da dari elemen supply chain secara keseluruhan ya kira-kira uh, itu uh, Pak, Pak Jari Thank you, thank you Pak Ramanto ya, jadi sebagian besar itu dari laut Pak ya kalau dari udara itu bisa dibilang makro ya <laughs> Apa menuju menuju inilah ya kalau itu last option lah menuju haram lah ibaratnya ya, kalau misalkan kita mau coba borosan, kalau borosan, temennya setan ya <laughs> jadi itu itu ya makanya kenapa kita mungkin kalau belanja online mikir kalau di luar negeri ah paling bisa cepat sehari dua hari karena pesawat tapi nggak nggak bisa gitu juga ya hampir semuanya dari dari dari laut ya. mungkin saya bawa ke ke canur cak Nur nih cak Nur ya sudut pandangnya tadi dari FMCG pak. Kalau produk global chemical, chemical company gimana pak? Apakah raw materialnya juga banyak dari luar atau gimana sih? Yeah. Ya, baik saya nambahin aja. Tapi basically hampir sama dengan uh, industri yang uh, saat ini dijalan sama Pak Ramanto. Jadi perusahaan saya ini kan chemical yang mana customernya itu adalah industri pulp and paper. Jadi customer kami itu uh, industri kertas ya kalau di Indonesia ya grupnya ya itu yang besar itu ya saya enggak sebut merek ya kalau di Indonesia dan itu salah satu customer kami yang paling gede untuk kawasan Asia Pasifik jadi yang pertama kami itu ada produk yang kami impor itu dalam bentuk produk jadi dan mainly itu dari dua pusat lokasi ya satu di Eropa terus yang kedua dari China Pak lalu kemudian untuk raw material mayoritas masih dari luar juga, tapi komposisinya sekitar 50-70 dari luar, sisanya nanti dari dalam negeri. Nah sayang sekali, ini nambahin tadi sampaikan Pak Ramanto, kita itu punya depend, ketergantungan yang cukup besar terhadap istilahnya marine transport ini dan kita nggak banyak punya pilihan, artinya yang dari Eropa misalnya itu Selama ini ya jalurnya lewat terusan Suez, nanti masih transit e, Singapura dari Singapura, kemudian nanti baru enter ke Jakarta atau Surabaya. Demikian juga yang dari China, nanti dari China, misalnya dari Shanghai Port ya masuk ke e, Singapura, atau beberapa shipping liner biasanya transitnya di Tanjung Pelepas yang di Malaysia, baru nanti ke Singapura dan, dan ke Indonesia. Dan setahun itu kami rata-rata sekitar 2.000 sampai 3.000 kontainer. Tahun ya yang lewat lalu lintas uh, in between Singapura uh, atau Malaysia, sehingga apa yang terjadi, contoh misalnya uh, pada saat terjadi kasus uh, terusan Suez, ya waktu itu. Itu uh, impact-nya kita cukup lumayan, ya. Jadi, banyak sekali simen-simen yang dari Eropa itu harus delay bukan hanya dua minggu tiga minggu tapi itu beberapa bisa dilihat lebih dari satu bulan kemudian kalau teman-teman uh, mungkin sempat mengikuti berita uh, di 23 bulan terakhir kemarin banyak sekali ada congestion pot khususnya di Singapura dan uh, Malaysia jadi kontainer sudah sampai di pelabuhan Singapura tetapi belum bisa di transit ke ke Surabaya sehingga harus stay di sana beberapa minggu dan ini tentu sangat mengkhawatirkan buat kami karena kami punya komitmen kepada customer yang mana customer sendiri mungkin stoknya tidak cukup sehingga nanti bisa uh, shutdown ya, Artinya mesin itu harus berhenti atau kalau material ya impact-nya kepada produksi kami. Jadi kira-kira begitu, real real di lapangan gambarnya seperti itu Pak Fajar. Oke, makasih banyak untuk dua perspektif ya tadi dan dan hampir mengcover banyak sektor ya selain FMCG dan global chemical company. Mungkin saya tanya lagi nih ke Pak Amanto ya, dari dari mungkin challenge-challenge yang dihadapi oleh para profesional yang bekerja di bidang ini ya, di supply chain profesional, mungkin ada curhatan-curhatan gitu ya, ada ada challenge-challenge yang mungkin sering banget dihadapi sehari-hari, itu apa sih Pak Amanto mungkin bisa bisa sharing nih Pak, biar kebayang, karena ya. mungkin banyak yang nggak pernah nggak pernah mengalami area itu, silakan. Ya, saya, saya selalu bilang bahwa supply chain itu modalnya itu hanya dua ya dari dari sisi waktu dan volume jadi yang di-manage di supply chain itu adalah waktu dan volume kita harus bisa menyediakan barang apakah itu barang jadi apakah itu raw material dalam waktu yang cukup eh, dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat jadi challenge-nya adalah selalu terkait dengan dua hal uh, tersebut ya uh, juga secara bisnis adalah tentu ada satu elemen lagi yaitu cost. Nah karena satu ketergantungan terhadap shipping yang kemudian yang kedua ditambah dengan uncertainty itu uncertainty itu yang yang menjadi sebenarnya momok di supply chain. Seperti Pak Nurhadi tadi bilang adalah kita punya komitmen kita punya komitmen ke beberapa stakeholders ya ke stakeholders apakah itu stakeholders yang kita punya komitmen terhadap penyediaan barang ataupun stakeholders yang kita punya komitmen terhadap cost kita beroperasi Nah kalau ada gangguan dari global shipping misalnya kayak perusahaan swest akibatnya ada ada dua ya satu penundaan atau delay yang kemudian kita nggak pasti kapan sih kita bisa akan dapat barangnya seperti tadi pak nur Hadi bilang bisa delay sampai uh, uh, satu bulan lebih ya dan kemudian tentu kita nggak hanya berhenti di situ kita akan mencari cara untuk mengatasi delay itu ya challenge uh, pertama dengan cara apa ya pokoknya barangnya harus datang sesuai dengan komitmen kita caranya adalah itu bisa dengan menggunakan uh, average, ya kalau itu sifatnya Mendadak, akibatnya bagaimanapun, kan barang harus datang. Jadi, kita bisa pakai efek. Akibatnya, apa efek biayanya akan lebih mahal ya? Dan yang kedua adalah kemungkinan ya meminimasi delay dengan melewati rute yang lain ya. Kalau kemarin terusan Suez itu adalah rute utama dari Amerika, Eropa, Asia ke Asia. Kalau terusan Suez kemudian uh, uh, diblok atau keblok oleh Ever Given itu. Kemudian kita kapalnya mesti lewat rute yang lain, melewati Afrika misalnya. Jadi itu menyebabkan lama ya, dan kita nggak pernah tahu kapal itu nanti akan sampai kapan. Nah, kemudian apa namanya yang komitmen itu menjadi menyebabkan kita tidak bisa penuhi dan disitulah challengenya supply chain karena dianggap lo kemarin katanya bisa mendeliver bulan ini, kok ternyata mundur lagi, kok ternyata mundur lagi di kita bisa. Kredibiliti kita bisa bisa ini ya hanya sebagai gambaran ya ini kalau ada ini uh, uh, sambut saya ini di BHL ya BHL kemarin itu uh, memberitakan operasi uh, penyelamatan gajah itu menjadi berita yang sangat besar ya pemindahan gajah dari kalau saya nggak salah dari Pakistan ke Singapura atau sebaliknya ya itu itu operasi gajah 4 sekitar empat ton ya Nah karena salah satu uncertainty ini di supply chain ya kemarin di perusahaan itu kita setara memindahkan menggunakan air freight memindahkan sekitar 400 gajah ya bisa dibayangkan ya bisa dibayangkan jadi kita meng-air freight begitu mm -hmm. banyak dan itu kosnya nya itu hampir 30 miliar dalam 4 bulan ya Uh, jadi uh, apa namanya tapi tetap gitu karena kita punya komitmen terhadap bisnis kita punya itu jadi itu challenge-nya ya kita uh, curhat kita emang uh, datang karena kita harus kita itu kan orang itu dipercaya kalau kata-katanya bisa dipegang nih ya Nah kalau kalau setiap saat kita memberikan informasi dari kata-kata yang tidak bisa dipegang karena kita juga tidak bisa kita menghadapi di luar itu ada elemen uncertainty yang sangat banyak nah, Nah, itu sekarang challenge-nya adalah akan sangat membantu jika ada solusi yang bisa meminimasi atau mengantisipasi atau memberikan alert terhadap uncertainty penting itu. Thank you, Pak Ramanto. Ini, it's very good point dan sangat relevan dengan apa yang mau kita kerjakan, nih, Pak Ramanto. Ya, dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, remind lagi, ada forum yang kita buat ini untuk persiapan kita menuju satu program Solver Society yang temanya ini adalah global supply chain ya atau khususnya lebih spesifik di global shipping. ya Kita akan explore banyak data terkait global shipping, vessel, cargo, port, yang tadi saya tunjukkan di, di video Marine Traffic. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa menjawab tadi yang Pak Ramon terbilang, asertenti ya. Katakanlah ada aktivitas, mungkin uh, bottleneck di beberapa port ataupun di jalur-jalur tertentu kita bisa bisa apa? bisa prevent. Prevent isu terjadi gitu ya. Dan buat teman-teman yang nanti bergabung di Software Society, apa yang tadi disampaikan Cak Nur Paramanto itu bisa jadi salah satu reference untuk kita buat hipotesa ya, hipotesa pada saat kita membangun research di, di data yang ada. Oke, okay. saya mungkin lanjut ke section kedua ya. Di sesi kedua ini saya mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan dapat ditanyakan secara private melalui akun Ikra Indonesia di dalam Zoom. Pertanyaan terpilih akan langsung ditanyakan saat sesi Q&A di akhir ya. Jadi tiga section saya tanya jawab nanti setelah seksi ketiga saya akan open ke pertanyaan ke uh, teman-teman audiens ya. Saya punya video satu lagi cuplikan berita dan grafik mengenai bagaimana kondisi shipping saat menghadapi hal-hal yang anomali. Berikut cuplikannya, silakan. Mungkin saya coba share aja poin dari video tadi. Ini tadi seharusnya bisa menggambarkan kondisi chaos yang terjadi selama kejadian anomali dua tahun terakhir ya. Pandemi, kemudian juga ada di cash di perusahaan Swiss dan yang saya pahami juga dua, ada Transportasi merupakan bagian tiga, dari global supply chain yang memiliki peran sangat penting sebagai sirkulasi ya, sistem dunia, di ekonomi global. Panama dan Transportasi dipengaruhi oleh demand and supply, kualitas, harga, hingga environmental uncertainty terjebaknya kapal Evergreen di Swiss Canal salah satunya. Kejadian ini memiliki dampak terhadap international trade baik import Jadi, maupun export. Dampak ini cukup besar salah satunya di Akibatnya perdagangan dunia diperkirakan shipping, harus menanggung rugi 5,7 triliun per jam dan ada 150 terkait, kapal uh, yang kaya, juga ikut terjebak di kedelapan ke kapal di Evergreen. Terusan Suez merupakan salah satu rute S9 perdagangan tersibuk di dunia, sekitar 12% dari total perdagangan global yang melewatinya. Kita buat tema Terjebaknya kapal Evergreen ini semakin betul -betul menekankan rantai pasok, yang, pasok toh, yang sudah tegang. Sebelumnya, dengan pembatasan dengan masalah, karena COVID-19 membuat masalah security, besar di national sektor national ini. Selain international trade, global supply chain juga erat kaitannya dengan geopolitik, health and healthcare, serta ketahanan pangan. Uh, jika cina, tidak dikelola dengan baik resiko ini akan mengakibatkan uh, gangguan shipping, pada supply serta jadi kegagalan peninginan di, yang berdampak di, bagi konsumen berdampak dan berdampak produsen paanan, dan, dan satu-satunya cara menginalkan resiko dari tentang, ketidakpastian uh, adalah oh, ya, ya, dengan melakukan analisa uh, prediktif menggunakan data oke kita mungkin masuk ke seksi kedua merujuk pada video dan grafik apakah benar dampak dari anomali yang terjadi seperti pandemi dan evergreen sebesar ini terhadap global shipping bahkan tadi dijelaskan oleh New York Times kondisi chaos uh, how will the Swiss Canal blockage and the pandemic disrupt global trade ya jadi uh, kalau dari mungkin case uh, Suez Canal ya apa yang para Manto ataupun nanti Pak Nurhadi mungkin dari para Manto dulu uh, Kira-kira impact-nya ke masing-masing ke, ke ke sektor gimana nih? Di FMCG maupun di Global Chemical Supply ya? Apakah impact-nya langsung ke uh, Indonesia Market atau gimana? Uh, ya, yeah. uh, oke. Okay. Tadi sempat di video disebutkan ya bahwa impact, salah satu impact-nya adalah setiap... setiap uh, Uh, jam keterlambatan itu setara dengan 5,7 triliun uh, nilai perdagangan yang uh, terdampak ya dan kalau itu satu hari, kalau saya baca juga itu antara jalur yang mengarah ke barat dan jalur yang mengarah ke timur, itu n total sekitar 130 triliun per hari ya, jadi itu uh, volume perdagangan yang terdampak oleh di perusahaan space itu sendiri nah uh, tentunya uh, ada banyak ikutan ya ikutan karena kemudian akan terjadi antrian kemudian akan terjadi keterlambatan ketersediaan kontainer yang tidak tepat waktu dan ketersediaan kapal juga yang tidak tepat waktu jadi impactnya ke dalam bisnis itu adalah yang jelas di depan mata adalah keterlambatan itu nah impact dari keterlambatan itu macam-macam kalau kita tidak bisa mengatasi keterlambatan itu yang ada adalah nilai-nilai penjualan kita itu akan terpengaruh. Ya. Kita akan akan tidak bisa menjual seperti yang direncanakan di atau seperti permintaan konsumen. Jadi akan terpengaruh ter, terhadap performance dari perusahaan sendiri. Ya, Sepanjang kita tidak bisa mengatasi Keterlambatan itu dengan cara lain. Kita punya cara lain mengatasi keterlambatan itu. Salah satunya adalah apakah kita punya cukup inventory. Ya, kalau, kalau kita punya, katakan gini: kita katakan punya inventory yang cukup untuk dua minggu. Kalau keterlambatannya lebih dua minggu, akibatnya inventory kita nggak cukup. Keterlambatannya tiga minggu, impactnya adalah seminggu. Jadi, itu, itu gampangannya, ya. Jadi, nah, dan kenyataannya seperti itu, keterlambatannya itu lebih tinggi, lebih lama dari inventory yang kita punya. Mau nggak mau, kita harus cari cara lain supaya performance dari perusahaan kita tidak uh, terpengaruh. Ya, cara lainnya adalah apa? Yaitu, apakah kita punya uh, supplier lain, ataukah kita punya uh, apa namanya? Uh, alternatif lain, misalnya untuk mengirim dengan pesawat. Yang sering kita lakukan adalah akhirnya kita mengirim dengan pesawat. Karena masalahnya kita juga nggak tahu akhirnya kapal itu akan datang kapan ya. Dan kita hanya bisa tahu oh yang ini kemarin datangnya tidak minggu telatnya. Oh tapi kalau ini makin lama, oh ternyata ini harus transit dulu karena kemarin ada impact dari. Nah segala macam itu akhirnya yang terjadi itu tadi yang saya sebutkan di awal itu. Bayangkan kita harus spend kurang lebih 30 miliar, bukan hanya dari terusan Sulawesi ya, tapi dari uncertainty secara keseluruhan, yang tidak seharusnya kita belanjakan. Ya, 30 hmm. miliar itu harusnya menjadi bagian dari profitability dari sebuah perusahaan. Ya, dari perusahaan ini, 30 miliar. Tapi kita harus belanjakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Karena kalau kita nggak bisa menjual uh, selama tiga minggu atau selama sebulan, mungkin kerugian keuntungan kita adalah menjadi lebih besar. Jadi uh, menjadi 60 miliar. Jadi untuk mengurangi kerugian itu yang kita lakukan pilihannya adalah dengan pesawat. ya Dengan pesawat. Jadi itu implikasinya uh, uh, apa namanya, untuk dalam sebuah perusahaan uh, FMCG. Ya. Jadi uh, ini menjadi menjadi mahal ataupun kalau ada kapal ya itu kapalnya juga menjadi uh, menjadi mahal juga kosnya mungkin mungkin enggak akan ada jadi itu tadi karena affordability-nya tidak ada jadi akan terimpact jadi jambangannya impact yang jelas adalah kita bisa minimasi paling dengan uh, pengurangan uh, penambahan kos yang pada akhirnya akan mengurangi profitability tapi kalau kita nggak lakukan itu, yang ada adalah kita akan kehilangan kesempatan untuk sales kita. Jadi konsumen akan terdampak jika mendapatkan produk yang cukup mungkin, atau bahkan kalau, kalau, kalau ini terjadi untuk semua di industri, atau semua ini dalam satu kompetisi itu yang jadi korban adalah konsumen yang konsumen juga akan punya barang yang uh, kurang ya, di, di market tapi kalau ada satu atau dua perusahaan yang memang lebih resilient ya, artinya mereka kemarin sudah mengantisipasi ini dan stoknya sudah panjang, sudah enam bulan gitu misalnya, atau sudah uh, 6 minggu gitu mungkin nah itu mereka akan men mendapatkan keuntungan dengan mungkin konsumen berpindah ke produk yang lain. Jadi selalu ada uh, uh, uh, opportunity di setiap krisis ya. Hanya bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Oke. Pak Ramanto mungkin saya pertanyaan sedikit mendalam lagi following up the the, the, the statement yang tadi Pak Ramanto bilang ya. Sebelum nanti saya pindah ke Panor Hadi. Tadi satu statement yang saya pegang tadi cost ya pak ya. Bagaimana ya. nya itu terhadap cost ya yang saya juga mungkin penasaran ya ketika kita quantify the cost atau impact dari cost tersebut ya. Ini saya penasaran aja dan mungkin ini bukan jawaban uh, benar atau salah ataupun uh, perisah siapa ya. Mana yang lebih besar ya kalau kita ngomong impact anomali ini terhadap terhadap cost apakah cost loss of opportunity atau opportunity cost ya atau si extra cost yang kita lakukan terhadap transportation cost itu sendiri gitu ya karena nanti impact terhadap mana yang harus kita eh uh, yeah. balance gitu ya. Uh, ya yeah, precise uh, good questions. tapi itu sebenarnya obvious ya, yeah? obvious. Manakala kita mengambil decisions untuk uh, uh, apa namanya untuk air freight itu apa namanya uh, logi -logically speaking itu adalah mengambil decision yang cost-nya paling rendah. Ya, tapi, uh, karena cost untuk opportunity loss itu, kalau kita akhirnya tidak bisa jualan, itu bisa tidak hanya cost untuk opportunity kita mendapatkan uh, revenue dan profit juga, ya. Karena kalau dapat revenue dan tentunya ada profitnya, ya. tapi juga ada bisa jadi intangible uh, cost, dimana kalau misalnya ternyata kompetitor uh, kita. Bisa menyediakan barang pada saat konsumen mencari barang kita tidak ada. Nah itu akan jauh lebih mahal karena uh, untuk gaining back uh, consumer uh, itu juga nggak gampang. Ya, itu ada ini jadi kalau kita akhirnya mengambil mengambil decision untuk uh, extra cost itu adalah cost yang uh, minimum. Sama-sama ya. mm. juga suka mm. tapi adalah the best among the worst gitu. Thank you Pak ya. Uh, saya masuk ke Cak Nur ya uh, Tadi impact terhadap Anomali ataupun Kasus di uh, apa Kanal Swiss Kalau dari sisi Cak Nur nih ya, Waktu kemarin ada Chaos di Swiss Kanal itu Apa yang terjadi Pak Di, di, di, di company-nya Hadi dan Apa ya uh, Ibaratnya kasak kusuk apa nih <laughs> Gimana, gimana ininya nih jaglingnya gimana, gimana cara untuk Oke. Okay. Kayaknya nggak ada impact waktu itu atau mungkin ada impact dan kalau ternyata ada impact in terms of cost itu juggling gimana Pak Nuradi? Ya. Yeah. Yeah. baik. Terima kasih Wajar. Saya suka sekali tadi ideologinya Pak Rahmanto ya. Kalau orang supply chain itu hidup di tengah ketidakpastian. Ketika kita bikin action dan kemudian sudah dilakukan juga kita nggak pasti ya. Jadi memang begitu supply chain itu. Struggle-nya di sana-sini, Pak Pajar. Baik, kalau di kami sebenarnya saya melihat ya, kasus kemarin itu ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentu ini akan impact ke, istilahnya ke gross margin kita. Jadi kalau di kami itu istilahnya sebutnya GM, gross margin. Karena logistik itu salah satu bagian penting gross, apa perhitungan gross margin. Nah, kami itu kan punya standar ya, Pak Pajar. Jadi istilahnya untuk produk ini, jadi maksimumnya itu sekian gitu ya. Tapi somehow karena adanya eh, kasus eh, eh, terusan Suez, even sebenarnya sebelum terusan Suez kan eh, harga frak itu sudah naik sebenarnya, Pak Fajar. Jadi mulai bulan, seingat saya bulan September, eh, Oktober, November 2020 itu harga freak, ya khususnya dari Eropa ke Asia itu sudah mulai naik. Dan terus bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih, masih belum balik ke angka normal. Dan ini tentu membebani biaya logistik kos yang. Yang di depan mata adalah kena, jadi keuntungan profitability itu sudah pasti berkurang. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua, tentu ada potensi keterlambatan, segala macam. Nah, ini menjadi perhatian kita sangat serius waktu itu. Makanya di awal-awal pandemi dan khususnya kemudian ada kasus di Evergreen. Salah satu action yang kita lakukan itu adalah kita sering banget mengadakan cross-functional meeting khususnya dengan teman-teman sales. Kenapa harus dengan teman-teman sales? Karena mereka ini adalah orang yang benar-benar face to face dengan customer mereka yang paling tahu demand dan kebutuhannya daripada customer. Jadi kita mappingkan. Ya, jadi order line ini, ini, ini, ini kira-kira seberapa risikonya itu seberapa sih ya? Maka nanti kita bisa identifikasi dari identifikasi itu kita bisa macam common agreed action bareng-bareng. Kira-kira mana yang misalnya harus efek. Oke, okay, misalnya produk A yang B, oke, okay, kita masih bisa postpone sekian dan lain sekiannya. Artinya, ketika kita mengambil keputusan untuk efek, dan itu adalah biaya lagi, itu sudah tepat. Jadi, jangan sampai uh, kita mengambil keputusan efek, biayanya mahal. Mahal ini kan, kalau efek itu kan berlipat-lipat, ya, bukan dua, tiga kali lipat, tapi lebih dari itu. Dan itu, pada akhirnya, useless. Jadi, uh, kenapa namanya common agreed action itu penting ya, karena untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar secara bisnis dan tepat. Gitu. Nah, Kemudian setelah itu kita ada beberapa action yang kami sebut adalah short-term plan dan yang kedua itu adalah long-term plan. ya. Short-term plan itu salah satunya adalah satu, kita bikin buffer stock, Pak Fajar. Jadi kami di Indonesia itu punya beberapa hub logistik di Surabaya, kemudian di Jakarta, sama di Singapura. Jadi ada beberapa produk yang kita tambah, apa namanya stoknya di hub di Surabaya Jakarta dan Singapura karena kenapa pada akhirnya meskipun biaya storage nya naik tetapi itu lebih risiko bisnisnya nanti saya nambahin apa yang disampaikan Pak Ramanto jadi risiko bisnisnya masih lebih kecil ketimbang sampai kita nggak bisa supply sama sama sama sekali ke customer karena ketika eh, kita sudah nggak bisa supply sama sama sama sekali customer ada dua masalah pertama ini potensi klaim. Jadi kebetulan bisnis kami cukup unik. Jadi ada beberapa tem yang, yang yang yang bagi kami itu cukup beresiko karena ketika kita nggak bisa supply kemudian impact kepada Satun Prabi itu ada hitung hitungan klaim yang itu cukup beresiko secara bisnis. Yang kedua tentu ketika mereka nggak dapat barang dari kita dan mereka mendapatkan supplier lain, kita mau balik lagi itu hal yang yang sangat sulit, Pak Panjar. Dan ini benar benar kita hindari. Nah Di luar itu ada long term lainnya adalah kita saat ini develop beberapa produk yang awalnya diproduksi dari luar negeri, kita coba uh, kita produksi di Indonesia. Jadi kami ada pabrik di Pasuruan, uh, tapi saat ini memang mereka memproduksi barang-barang tertentu yang memang tidak bisa diproduksi di Eropa. Jadi memang khusus Indonesia. Nah Saat ini kami lagi kerjasama dengan teman-teman daripada produk development untuk mengembangkan produk ini di Indonesia. Tapi ini untuk long term ya. Supaya nanti, misalnya ada masalah dengan lubang shipping seperti yang terjadi saat ini, kita punya backup plan yang cukup baik, khususnya di Indonesia. Jadi, itu beberapa yang tempoh hari terjadi dan lagi ongoing saat ini di tempat kami. Demikian, Pak Wajar, Pak Ramanto Panurhadi mungkin saya bahas sedikit ke shipping, ya, bisnisnya. Karena hampir sebagian besar tadi kan pembahasan tentang anomali yang mungkin terjadi di, di, di, di, di laut ya, dan mungkin dari masing-masing Pak Ramanto dan Pak Nurhadi mungkin sebagai user dari global shipping, tapi mungkin bukan bukan tidak bisa mengkontrol meng meng 100 persen ya. Nah ini kalau misalkan nih Pak Ramanto sama Pak Nurhadi mau curhat nih sama sama shipping company, <laughs> apa yang perlu diubah nih Pak? Apakah mungkin ada, ada semacam uncertainty perlunya ada jaminan misalkan ya Atau misalkan ada ekspektasi untuk meningkatkan performance dari, dari kepastian shipping itu Kok ketepatannya selalu meleset ya Dan, dan apakah mungkin ada semacam semacam apa ya uh, alat kontrol dari user untuk memastikan shipping company bisa, bisa, uh, bisa kita uh, pastikan uh, fit dengan expectation Mungkin masing-masing nih Pak Ramanto sama Pak Nurhadi ya, kalau suruh curhat nih ke shipping bisnis ini, saya pengen kalau saya tuh shipping bisa begini ya, boleh? Nih. Mumpung nggak ada nggak ada yang dari shippingnya nih, tapi ada nih ada ada audiens kita yang beberapa dari shipping kamu nih, ini kalau boleh boleh boleh curhat silakan Pak Ramanto dulu mungkin ya. Iya, uh, simple ya karena kita itu balik lagi nggak nggak bisa dilepaskan dari uncertainty itu tadi ya. Uh, yang kita butuhkan itu adalah uh, better visibility ya itu itu ya uh, uh, dalam garis besarnya adalah better visibility saya membayangkan uh, saat ini ya uh, saat ini kalau kita ambil contoh misalnya uh, gosen ya yeah. gosen itu kita tahu akan sampai kira-kira jam berapa dan kalaupun ada gangguan atau ini kita tahu jadi, di situ kita uh, bisa memperkirakan, misalnya nih, kita gosen makanan. Gitu. Kalau ternyata kita tahu, oh go, uh, kok macet nih, mandek nih, kenapa? Oh, karena bannya bocor, padahal kita udah buru-buru, misalnya mau buka. Itu kan kita bisa ngambil tindakan yang lain. Gitu. Itu itu poinnya: dengan kita punya uh, better visibility, kita bisa punya uh, room untuk take action lain yang mungkin tidak pemborosan tapi kalau kita bayangin kita nggak jelas nih kapan kok nggak datang-datang ya katanya jam jam, jam 6 datang kok nggak datang terus akhirnya kita ini akhirnya udah deh kita beli aja tapi pas kita udah beli dua menit kemudian datang itu karena kita, akhirnya terjadi pemborosan ya kita beli dua kali ya itu itu poin pertama jadi kalau seandainya kita punya visibility itu akan jauh lebih baik satu Uh, itu yang yang ini kita bisa ambil contoh lagi itu tadi kan kalau uh, uh, anda data yang tadi Fajar uh, tunjukkan itu tentang Marin gitu ya seandainya itu bisa digunakan kita juga itu juga akan lebih baik contoh ya contoh lagi uh, ada yang mungkin sudah pernah pakai aplikasi flight radar ya. Uh, yeah. ya ada ada aplikasi flight radar itu kita bisa melihat pesawat kita itu ada delay apa enggak nah seandainya kita tahu bahwa kita oh ini pesawatnya masih ternyata masih di uh, uh, Jogja nih padahal kita dari Jogja ke Jakarta pesawatnya dari Jogja aja belum eh dari Jakarta aja belum berangkat nah kita bisa menentukan kita bisa menggunakan resource yang kita punya waktu uh, apa namanya kesempatan itu untuk mengerjakan sesuatu yang lain Oh kita nggak perlu dulu ke bandara kita masih bisa melakukan sesuatu yang lain, kita masih bisa melanjutkan meeting atau kita bisa wisata kuliner dulu atau kita apa gitu. Jadi ada halang sama dengan sama dengan ini ya. Kita saat ini itu kayak tidak punya visibility terhadap kapal itu ada di mana terhadap apakah itu forwarder itu yang bisa mengatakan oh ya ada di Malaysia gitu. Sekarang sedang ada di laut antara Malaysia dan uh, ini gitu misalnya atau dari Cina uh, tapi kita nggak pernah tahu persisnya kapan ininya ya apa namanya kita harus setiap saat setiap saat menanyakan kita tergantung menanyakan dan kita tidak bisa monitor kapal kita sendiri ya uh, kapal kita sendiri akan datang kapan akan ini dan jadi kita nggak bisa uh, take any uh, action yang minimize uh, implikasinya jadi itu itu uh, coconya karena selalu kita yang kita lakukan di supply chain itu kan selalu forecast apa namanya prediksi terus kemudian makanya kita diukur dengan service level karena yang yang nah tentunya apa yang apa yang selalu pengen diketahui oleh orang yang melakukan forecast adalah sebenarnya situasinya seperti apa sih jadi itu itu yang yang kalau kita bisa-bisa minta nih bisa-bisa minta itu adalah kita punya better visibility and short itu aja ya kita terlihat punya better visibility terhadap uh, what is happening ya terhadap sesuatu yang terkait dengan kita dan salah satunya adalah uh, kenapa ini marin ini uh, penting ya saya pernah melakukan uh, studi semacam value stream mapping ya. value stream mapping itu melihat berapa sih lead time untuk membuat produk dari mulai kita place order sampai itu kita mendapatkan order dari customer kita itu the longest lead time adalah mendatangkan raw material dari total misalnya 180 hari misalnya untuk memproduksi dari mulai order sampai kemudian kita di order barangnya itu 140 atau 120 plus hari itu adalah mendatangkan materialnya sampai siap untuk diproduksi. Jadi itu makanya betapa pentingnya elemen waktu dalam proses inbound itu sendiri yang melibatkan shipping. Jadi hanya sekali lagi kalau kita boleh boleh minta ya itu kita punya visibility yang yang Uh, bagus atau better visibility terhadap water running ya terhadap ini uh, shipping itu mungkin ke Cak Nur nih gimana Cak Nur curcolnya ya <tuh> uh, dari saya sebenarnya sama uh, apa, seperti tadi sampaikan sama Pak Rahman. Cuma nambahin aja. Jadi gini setiap uh, shipping liner ya misalnya kita pakai uh, ABC itu rata-rata mereka punya E, apa web untuk tracking jadi dengan memasukkan e, BL number itu kita bisa nge -trace. jadi barang kita misalnya e, harusnya berangkat dari pot, e, Rotterdam misalnya kan e, hari ini ya itu nanti bisa di-tracking, atau per hari ini posisi itu barang dimana kontainer itu di sini nah yang terjadi selama ini memang e, mayoritas itu e, tidak terlalu akurat sebenarnya Pak Fajar. tidak terlalu akurat jadi e, misalnya ya Uh, ETD-nya misalnya tanggal satu. Sekarang udah tanggal 12. Somehow kadang-kadang kita cek di web-nya mereka, itu posisi per tanggal 12 itu masih masih masih seperti tanggal satu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan kita sehingga kita nggak punya visibility yang utuh. Sebenarnya posisi konten itu di mana? Apakah beneran sudah uh, living port uh, Rotterdam atau uh, sudah uh, posisi sudah di laut gitu ya, lagi on the way gitu ya. Uh, dengan demikian Ya mau nggak mau kita harus telepon kan langsung ke customer service mereka misalnya di Surabaya atau Jakarta untuk mengklarifikasi dan itu text time lagi kita nggak bisa dapat jawaban real time eh, hari itu mungkin harus tunggu dua tiga hari dan dan sebagainya <tuh> yang yang sering terjadi adalah ketika sudah mendapatkan jawaban oh ya pak kapalnya ternyata sudah sampai Singapura nah, eh, jadi artinya apa ya dari sisi planning ini akan sangat menyulitkan sekali karena kita nggak punya data yang data yang yang akurat gitu ya data yang akurat. Nah, ini salah satu sebenarnya kelemahan yang yang mayoritas terjadi di beberapa setting lainnya. Cuman sebenarnya kalau kami di perusahaan kami, sebenarnya kami sudah mapping nih Pak Fajar. Jadi kami dengan teman-teman global itu sudah punya list ya. Ada golongan grade A, grade B sama grade C ya jadi grade A itu biasanya perusahaan-perusahaan yang dari sisi akurasinya itu lebih bagus. Nanti grade B itu kurang bagus. Nanti grade C yang enggak bagus ya. Nah, cuman kami melihat ada sedikit korelasi sebenarnya antara grading itu dengan biasa dengan harga. Jadi perusahaan-perusahaan yang harganya agak premium itu biasanya secara akurasinya untuk lihat datanya lebih bagus. Meskipun tidak menjamin ya, tidak menjamin. Jadi tidak menjamin cuman dengan bantuan grading ini sedikit membantu kami untuk ngambil keputusan juga ya, kira-kira misalnya untuk bisnis ini kami harus kasih word ke siapa apa, keurusan A, B, atau C mungkin itu tambahan dari saya Pak Fajar. terima kasih banyak nih, corcolek Pak Nur dan Paramanto ya tadi mungkin saya ambil beberapa poin bagaimana tadi Pak Nur Hadi juga sudah melakukan mapping ya Pak Nur Hadi ya, bahkan sudah bisa bekerja sama dengan Uh, global ya, atau prinsipal dari dari uh, pemilik dari raw materialnya misalkan ya. Dan tadi para juga menstimulus idea buat teman-teman yang nanti terlibat di Solver Society Batch ini, temanya adalah uh, global supply chain, uh, bagaimana bisa jadi seperti gosen ya para <laughs> Kita bisa meningkatkan visibility dan juga reliability pastinya ya. Dan itu memungkinkan ya dengan data-data yang nanti kita akan coba berikan dan di level data yang kita berikan nanti di level lock, lock dari tiap vessel di titik mana bergerak dan uh, tipe vessel dan segala macam origin dan destination itu kita bisa dapatkan. Nanti kita bisa juga membangun semacam seperti flight radar ya. Karena di case sebelumnya, di tema sebelumnya tentang COVID-19 case, kita menggunakan data flight radar untuk prediksi COVID-19 di tiap kota. Oke, sekarang kita masuk ke seksi tiga. Ini saya mengingatkan sekali lagi untuk pertanyaan dapat ditanyakan secara private melalui akun Ikrak Indonesia di dalam chat Zoom. Pertanyaan terpilih akan langsung ditanyakan saat sesi Q&A ya, Setelah sesi ketiga, di section ketiga ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan: bagaimana sebenarnya solusi yang harus kita lakukan, terutama dengan memaksimalkan data dan teknologi? Ya, saya ada video dari uh, Teradata, uh, ex-employer saya. Ini tidak promosi karena saya tidak di, kita tidak di-sponsor data. Tapi ini menarik ya, tuplikan grafik sudah diolah oleh tim kami. Transporting 15% of the world's GDP, century-old Maersk line is voyaging full steam ahead towards digitization. Using the Internet of Things, data, and analytics to change its culture and strengthen the global supply chain. So, we're a company that has a very large cost base. Uh, we have some vessels that, uh, that need fuel and they themselves are not cheap. So, so we have a lot of money invested to, that is tied up in our assets. Um, and so analytics really plays a large part in trying to reduce the cost associated with operating our vessels and our network. And our equipment. Um, so yes, we have a, on top of having a very complex business model, we also have, a, a fortunately, a lot of low hanging fruits and opportunities to really drive value through analytics. That complex business model includes over 600 vessels and millions of containers traveling to nearly 350 ports in 121 countries, 365 days a year. Ini adalah data ataupun data visualisasi yang tim kami olah dari ICRA berdasarkan data marine traffic dan kita bisa showing some data atau di sini tiap vessel diwakili oleh DOT ya. Ada yang berasal dari China, ada yang berasal dari Indonesia dan juga dari Amerika, gitu ya. nanti masing-masing data akan merepresentasikan kira-kira ini dari negara mana. Bukan hanya dari tiga negara ini saja, tapi dari berbagai negara. Uh, tadi saya, saya, saya coba simpulkan cuplikan video yang menggambarkan bagaimana Merckx-Line memanfaatkan data dan analitik untuk merubah culture dan strengthen the global supply chain, salah satunya untuk mereduce cost, yang tadi mungkin menjadi uh, keyword yang tadi kita bahas tentang uh, uncertainty. ya. Dan pada grafik, yang dijelaskan sebagai nega, bagaimana Indonesia sebagai negara kemaritiman, perkapalan Indonesia masih memiliki ruang improvement yang luas. Jadi, perkapalan Indonesia didominasi banyak oleh kapal penumpang, kargo, dan tanker untuk mengakomodir kegiatan kemaritiman baik di dalam maupun luar negeri ya. Dan saya juga lihat mungkin dari beberapa data nanti kita akan coba explore lebih lagi bahwa banyak sekali port-port yang di Indonesia itu underutilization ya yang banyak sekali banyak uh, vessel ataupun kargo yang memilih port yang yang uh, apa bukan di Indonesia bahkan meskipun jalurnya bisa jadi lebih lebih lebih pendek dan meskipun memiliki spesifikasi yang dapat bersaing dengan China dan US kapal-kapal tadi jauh lebih banyak berlayar di perairan Indonesia saja inilah sedikit insight yang dari data yang kami bisa olah ya dan nanti teman-teman yang terlibat di Silver Society Batch ini tema global supply chain akan kami berikan akses dan di situ kita akan eksplorasi dan coba mendapatkan insight dari Paramanto, Panurhadi, dan ekspor lainnya untuk menstimulus hipotesa yang mau kita testing di sini. Oke, okay, saya masuk ke section ketiga ya bicara tentang data ya bicara tentang mungkin lebih ke apa analisis ya di sektor supply chain terutama shipping ya. Saya penasaran nih existing condition mungkin di industri saat ini. Uh, mungkin secara secara umum ya, itu bagaimana di supply chain sudah memanfaatkan data sejauh apa ya? Mungkin masing-masing bisa ceritakan mungkin dari Pak Nur Hadi dulu barangkali. silakan Pak Nur Hadi, kemudian nanti ke para mantor. Ya. Yeah. Uh... Saya mungkin ngambil startnya dari pembicaraan sebelumnya ya. Jadi salah satu concern kita di supply chain itu sebenarnya adalah visibility atau keterlacakan. Nah dari data yang tadi sampaikan sama Pak Fajar, sebenarnya kita itu bisa mengambil beberapa data yang nanti bisa mengimprove visibility ini, ya kan? Contoh misalnya data shipping lead time. Saya enggak tahu dari Marin itu harusnya ada itu misalnya dari pot-to-pot pot, dari Singapura ke Surabaya, Singapura ke Jakarta, ada beberapa pot itu mestinya bisa diukur ya. Average shipping late berapa. Kemudian data lain yang bisa diolah misalnya, kita coba gali pot-pot mana yang potensial selalu bermasalah. Bermasalah itu konteksnya apa? Misalnya, Uh, conjunction pot kemudian uh, ada risiko sorted equipment dan sebagainya nanti mengakibatkan delete shipment itu mungkin bisa diolah juga data dari sana kemudian juga misalnya rata-rata clearance time jadi kalau misalnya di Jakarta Surabaya itu kan mungkin a little bit different kan clearance time nya apakah dua hari tiga hari gitu kan mungkin di negara lain berapa Singapura mungkin sehari dua hari udah bisa clearance tapi mungkin di beberapa negara lain bisa lebih dari itu nah Uh, mapping data ini, es -es ya data yang sekarang, kondisi sekarang itu uh, sangat bermanfaat uh, buat kita di-supply chain karena pada akhirnya kita bisa mapping situasi di lapangan seperti apa. Nah Ini sangat bermanfaat sebagai inputan data planning ketika kita memplanningan sesuatu, baik memplanningkan uh, pembelian, memplanningkan rencana pengiriman barang ke customer, me membuat perencanaan impor barang, dan sebagainya. Banyak sekali data-data yang bisa uh, dipakai untuk kepentingan supply chain. Termasuk sebenarnya adalah freight rate, Pak Fajar. Jadi, dari historically misalnya, jalur dari misalnya Eropa ke Singapura, average kalau 20 feet berapa, 40 feet berapa. Dari China ke US, 20 feet berapa, 40 feet berapa, rate-nya berapa. Nah, bisa dilihat sekian. Nah Ini juga nanti berapa dipakai dalam kepentingan apa, misalnya kontrak manajemen. Ya, antara kita dengan uh, pihak shipping liner setahun misalnya kita mau negotiate uh, kontrak uh, volume sekian sekian dengan harga sekian, nah ini data-data historical ini sangat, sangat uh, penting sekali. Namun challengenya memang nanti adalah balik lagi ke reliability. Ya. Data itu cukup reliable apa enggak sebagai <tuh> sebagai <bahan> acuan. gitu? <tuh> mungkin itu dulu dari saya Pak Bajen. Makasih makasih Cak Nur. Pak Ramanto mungkin saya nanya. Uh, dari sisi uh, secara umum ya, apakah uh, FMCG sektor atau company itu cukup banyak memiliki data yang bisa digunakan untuk memprediksi ataupun me me me menganalisa terkait supply chain ya. Apakah, apakah uh, proses itu bisa kita dapatkan secara otomatik uh, atau masih dalam silo-silo silo, uh, sumber data dan masih manual Mungkin bagaimana kondisinya, Pak ya? Bagaimana kita bisa apa, melihat seberapa ready FMCG industry terhadap pemanfaatan data dan analitik ini? Ya, uh, saya tentunya tidak bisa mewakili uh, FMCG secara keseluruhan nah, ya. Saya hanya akan uh, uh, sedikit berdasarkan experience yang kita punya. Tapi secara umum supply chain itu memang uh, mainannya adalah data. Jadi, kita kan akan membuat forecast. Kita membuat perencanaan, tentunya kita harus punya data. Nah, hanya masalahnya adalah data seperti apa. Nah, data yang kita kebanyakan digunakan, di hampir semua pekerjaan kita atau di berdasarkan pengalaman saya itu tadi, seperti yang Pak Nurha bilang, historical data. Kita mencoba membuat historical data kemudian berharap bahwa historical itu akan berulang. Jadi itulah kenapa kita membuat forecast. Karena historinya begitu, kita berharap ke depannya juga polanya seperti yang sudah terjadi. Nah, karena approach-nya seperti itu, itulah kenapa pada saat ada anomali kita nggak pernah siap. Ya, antisipasi yang kita lakukan itu tidak pernah bisa mengantisipasi anomali semakin tidak siap kita terhadap terjadinya anomali akan semakin tinggi kos yang harus kita tanggung nah, Jadi menurut saya adalah kalau pemakaian data jawabnya adalah kita akan selalu pakai data mungkin data seperti apa nah yang sekarang ini seperti temanya adalah data analitik yang akan sangat membantu manakala digunakan dalam situasi yang Uh, anomali tadi ya yang penuh uh, ini kalau kalau kalau kehidupan itu berjalan normal seperti yang historical data itu tidak akan ada masalah kita tinggal oh biasanya datang dua minggu ya udah kita punya stok tiga minggu itu akan akan bergulir terus data dua minggu dan akan kita punya stok 3 minggu nggak akan ada pernah nggak pernah akan ada masalah yang ada masalah oke okay, mungkin oke okay, kadang-kadang datang empat minggu Uh, tapi kita bisa lihat, oh, 4 minggu kapan kemarin datang biasanya terjadi pada bulan Januari. Ya udah, kita pas uh, Januari kita bikin stoknya lima minggu, seolah-olah hidup menjadi mudah ya dalam suku Tapi kenyataannya adalah uh, tidak seperti itu ya, uh, uh, faktor itu ya seperti tadi, apalagi kalau anomali menjadi sesuatu new normal misalnya ya sekarang ini karena pandemi. Litemnya otomatis menjadi lama karena apa? Karena harus melakukan misalnya pekerjaannya harus tes PCR dulu, harus kemudian antri, harus segala macam. Nah, kemudian menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu yang yang uh, real time data itu mungkin menjadi sesuatu yang uh, impian, gitu ya, yang bisa membuat uh, kita bisa lebih mengantisipasi atau lebih siap manakala. Anomali, terjadi anomali dan apalagi anomalinya uh, berkepanjangan. Ya, jadi uh, itu itu poinnya. Karena tidak setiap history itu akan persis berulang. Dan memang history akan berulang, ya, tapi tidak akan uh, persis berulang. Dan itu memang history, angan data history, itu akan membantu kita. Karena tanpa itu kita juga tidak akan punya pijakan. Hanya we need to be more advanced, uh, more resilient. Nah itu challenge -nya dengan situasi yang uh, semacam ini gitu. Itu uh, challenge-nya adalah how to become more resilient, how to become more uh, apa namanya uh, prepared dengan dengan uh, situasi yang seperti ini. Thank you Pak Armando. Tadi saya ambil satu keyword ya. Ini saya mau coba deep uh, following up question satu keyword tentang real time data gitu ya. Ini kan idaman banyak sektor tidak hanya di Supply chain di financial services, di, di talco, dan lain-lain itu, kalau kita bisa proaktif, prevent akan bisa manage the uncertainty, ya misalkan ya. Nah, kalau kita ngomongin real time data, kan biasanya kalau di, di dunia startup digital, data itu lebih mudah diproduce dan dikontrol karena pipeline datanya mulai dari application sampai dia nyampe ke database, dimonitor. Rapih ya dan dan prosesnya juga otomatis ya. Nah beda hal dengan sektor-sektor yang ada di uh, supply chain atau FMCG mungkin ya dalam hal ini dan banyak teman-teman di di, di di dunia data ketika mereka tertarik untuk explore data science, data engineering berharap bahwa ketika join sebuah company mereka bisa analisa datanya ketika masuk ternyata datanya masih masih masih belum ready ya, atau masih terpecah-pecah, karena mungkin ada berbagai departemen yang memiliki datanya sendiri-sendiri ya. Nah, saya mau ngomong tentang digitalisasi nih, Pak Armanto. Kalau kita ngomong digitalisasi proses, kalau kita bahas FG mungkin end-to-end-nya agak panjang ya, atau supply chain mungkin agak panjang ya. Kalau kita start dengan satu or dua proses, mana yang kira-kira proses apa yang, kalau kita digitalize, Datanya bisa diproduks dan dikonsum dengan enak. Kira-kira hal simple apa yang bisa dilakukan ya terkait digitalisasi di, di, di lainnya supply chain atau di lainnya fancy nih Pak. <laughs> kalau kita coba ambil satu proses, apa proses yang paling perlu digitalis secara cepat mungkin? Ya kalau uh, kita ngomong uh, top, ya sekali lagi ya kalau top, topik secara supply chain tentu akan melibatkan banyak hal karena. Ya sumber dari uncertainty itu cukup banyak tapi eh, kalau misalnya supply, eh, global shipping itu kita bisa-bisa-bisa eh, asal kita eh, digital yang akan kita memberikan kita informasi proses data atau di, eh, digitalisasi yang akan memberikan informasi satu mengenai eh, saat, misalnya ketersediaan eh, ketersediaan dari kapal misalnya ketersediaan dari kapal dari satu titik menuju titik yang lain ketersediaan dari kontainer dari satu titik menuju titik yang lain pada waktu tertentu kemudian kalau kita sudah masuk dalam eksekusinya eksekusinya misalnya kita sudah Oh kita udah engage dengan kapal tertentu kita udah kemudian memilih kapal tertentu kita bisa bisa memonitor kapal itu ada di mana ininya Apakah dan bukan hanya di mana itu hanya data ya kapal itu hanya ada di mana akan menjadi informasi manakala dibandingkan dengan ekspektasi yang kita kita punya misalnya gini nih kita oh kapal yang datang dari Cina itu apa namanya akan datang tanggal 10 seharusnya tanggal 5 itu sudah datang di di tengah-tengah misalnya udah sampai Bangkok misalnya saya nggak tahu ini nah jadi kita akan mendapatkan informasi, kapal itu ternyata datanya menunjukkan dia masih baru 30% perjalanan. Kan ada 20% delay nih. Nah informasinya yang akan sampai ke kita itu adalah kapal akan delay kurang lebih sekitar hari. Itu semacam prediksi. Nah dengan itu, dengan prediksi itu akan membantu kita apakah kita perlu mengambil langkah-langkah mengantisipasinya. Dengan Kalau oh, kalau cuma dua hari delay kita nggak perlu ngambil langkah-langkah, karena ini data, datanya reliable, ini udah 30% jalan dan udah di laut, dan kenapa kemarin delay itu hanya karena masalah dokumen. Misalnya. Jadi poinnya, kita tidak hanya tahu di mana kapal itu berada, tapi bisa memberikan analisis terhadap ekspektasi kita sebenarnya. Kan kita begitu udah engage dengan kapal, kita punya ekspektasi kapal itu harusnya datang kapan. Nah Kalau kita udah tahu kapal itu datang kapan dan sekarang ada di mana, itu kemudian mengolah datanya sehingga akan memberikan informasi semacam alert. Jadi alert itu menjadi semacam early warning system. Ya. Dan itu akan sangat membantu, akan sangat membantu di supply chain profesional manakala kita mempunyai early warning system. Jadi plan kita mengatakan kapal harus datang sekian karena dengan itu kita akan menjaga inventory kita akan menjaga suplai kita ini. Tapi nah dengan dengan datang sekian harusnya pada tanggal tertentu dia harus ada di titik ini gitu ini Jadi itu di situ ada algoritma simple algoritma yang bisa merubah data menjadi informasi. Oke. Ini. Ini. Jadi mulai dari uh, apa part uh, tadi ya dari data from algoritma akhirnya kita bisa masuk ke decision process yang lebih optimal. Ya. Ya. Mungkin saya bawa ke Pandur Hadi ini ya kalau kita Berimajinasi nih Pak Nurhadi, tadi kalau para mantau, kalau bisa jadi kayak gosen bisa <tuk> ada yang, yang bisa kita muncul ini. Kalau ya. Pak Nurhadi dikasih kesempatan nih Pak Nur hadi di area global setting ya, supply chain Data uh, fitur digital ataupun kind of data apa yang sebenarnya kalau ada akan sangat membantu Pak Nurhadi untuk, untuk streamline the, the process ataupun untuk decision process E, mungkin e, saya tertarik dari hal yang sederhana aja. Jadi kalau e, kita mau booking kapal itu informasi paling penting yang kita butuhkan adalah tentunya kaitannya dengan ETD atau ETA-nya kan? Kapan kapal berangkat sama kapal akan sampai di tujuan. Nah, yang sering terjadi adalah saat ini e, kebanyakan rata-rata itu sebenarnya tidak tidak tidak menyesuaikan kondisi di lapangan. Maksud saya begini. Contoh misalnya dari China ke Jakarta misalnya ya rata-rata let's say misalnya 15 hari ya atau 10 hari ya tapi karena historically dalam dua tiga bulan terakhir itu delay ya 20 hari 20 hari selalu begitu dan eh, prediksinya misalnya sebulan dua bulan ke depan itu masih sama nah harapan kami itu simpel buat kami yang para siper ya yang produsen seperti ini eh, at least itu sudah di adjust ya jadi awalnya misalnya 10 kemudian itu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan menjadi misalnya 15 jadi eh, prediksinya untuk dari eh, Shanghai Port ke Surabaya saat ini adalah lima, 15 hari nah eh, kalau bisa seperti ini maka ini akan cukup membantu kami dalam hal eh, perencanaan karena cukup, cukup datanya cukup akurat dan dan reliable plus tadi eh, nyambung tadi sampaikan Pak Rahmat saya itu kepikiran begini Pak eh, kalau kami itu kan punya salah satu provider security ya namanya SOS itu. Ya provider security. Jadi biasanya mereka itu ngasih namanya Socl, SOS alert ya. Jadi setiap awal bulan itu selalu ngasih data. Eh jangan pergi ke Jakarta tuh karena Jakarta lagi rawan banyak demo. Tolong dihindari harus gini-gini. Nah, itu nanti nyambung tadi sampaikan Pak Ramanto. Jadi misalnya kita punya rute ke ke ke Surabaya. Uh, untuk kapal jenis ini kedatangan ini ada potensi delay karena ini ini jumlah uh, delaynya berapa hari sekian. Nah itu informasi itu disampaikan dulu ke uh, para shipper dan itu akan sangat membantu sekali. Yang terjadi saat ini adalah kami itu kadang-kadang terima namanya uh, NOD ya notice of delay Pak Fajar, ya surat resmi dari sisi pihak notice of delay. Tapi notice of delay itu datang setelah kami nanya biasanya ini kapalnya kenapa telat. Oh iya telat Pak karena ini ini nih nah, habis ini saya kirimkan NO, apa notice of delay-nya. <laughs> Jadi ya yeah, is good to have tetapi sebenarnya bukan itu karena tidak memberikan informasi di awal karena udah kejadian ya what we can do kan, gitu Pak. Ya. Jadi dua hal ini yang saya kepikiran. Jadi kalau kita bisa bikin project nanti ya eh mau bikin bikin sesuatu yang bisa mengimprove akurasi data dan kita bisa membuat sesuatu lebih visible itu, saya saya yakin bagus banget sih. Itu Pak. Siap. Thank you ya. banget input dan ID-nya Pak Nur Hadi ya. Kebetulan kemarin pas tema sebelumnya Smart Tourism, teman-teman juga selain bikin insight report, ada yang sampai bikin application ya, bahkan hmm. di level Twitter bot gitu ya. Jadi hmm. bisa jadi ada kelanjutan setelah kita solve society yang Global Shipping ini, bisa dibuat menjadi produk ya. Barangkali bisa menjadi solusi yang tadi diharapkan Pak Nur Hadi dan Pak Ramanto. Oke, saya masuk ke sesi Q&A dari teman-teman audience nih. Dan harusnya alokasinya dua pertanyaan tapi di sini ada sekitar 20 pertanyaan. <laughs> saya bingung pilihnya nih. Cuman saya coba ada pertanyaannya coba saya gabungkan ya. Dari Kevin Juan ya dan juga Zefa Chandra perihal tentang uh, bagaimana raw material dari produsen lokal bisa ditingkatkan bobotnya. Ini kan pertanyaan adalah gini, kita bicara tadi tentang global shipping, the global supply chain, Unter, answer, uh, apa, uh, uncertainty, cost-nya besar, resikonya, resiko besar, uh, susah dikontrol, kenapa kita nggak tingkat-tingkat aja di supply chain, di domestik gitu kan. Ini mungkin biar teman-teman juga bisa paham, Pak, situasi di market ya, situasi di di, di di lapangan sebenarnya sebenarnya kenapa enggak sourcing sourcingnya dari domestik aja boleh nih ke Paramantul nih para nih kayaknya ada ada yang ya. mau disampaikan silakan Paramanto nanti ya, uh, terus terang ya teman-teman uh, uh, ya kalau kita di supply chain ini boleh milih ya kita pengennya uh, supply oh. itu dari oh. terang kita ya bahkan sebagai contoh aja, kita pengin supplier kita Salah kita mengencarit salah satu supplier uh, packaging kita Itu uh, uh, real ya Untuk membangun pabrik atau mempunyai gudang di sebelah pabrik kita Karena dengan itu kita nggak punya gak punya isu uh, ini ya Dan supply chain itu ya uh, Dari chain-nya itu Supply chain itu prinsipnya adalah uh, Semakin penginya itu akan semakin mudah buat kita dan semakin pendek dan barang ya di supply chain setiap ada touch sekali touch itu artinya kos ya, jadi kalau kita bayangkan dari dari pabrik yang di luar negeri itu berapa kali touch dari mulai supplier kemudian transport daratnya kemudian dipindahkan lagi lewat Forklift, dipindahkan lagi lewat kapal, dari kapal diturunkan lewat uh, forklift, disimpan dulu di gudang, diangkut dengan truk, dan sebagainya. Itu berapa, berapa kali touch ya. Jadi itu prinsip di supply chain. Setiap kali uh, semakin banyak chain akan semakin susah. Ya, buat itu. Ya. Dan semakin banyak touch-nya terhadap barang itu, semakin barang itu dipindahkan, dipegang itu se uh, cost, semakin tinggi cost -nya. Jadi sebenarnya yang kita kita penginginkan, kita inginkan adalah ya, suplai yang dari lokal yang terjadi adalah kenapa kita suplai dari uh, tidak dari lokal. Ada overall business calculation, ya, apakah barangnya tidak berkualitas ataukah uh, barangnya secara kuantitas memang tidak cukup, ya, contoh dari perusahaan uh, di perusahaan susu, misalnya. Ya. Di perusahaan susu itu, memang kita tidak punya cukup sapi untuk menghasilkan susu. Jadi, memang tidak cukup. Kalaupun ada, itu bisa jadi tidak memenuhi kualitas karena susu T-nya diminum oleh bayi yang baru lahir. Misalnya. Contohnya, kita ambil contoh dari sisi kualitas, ya, standar mutu Indonesia, untuk jumlah kuman, ya, atau jumlah total bakteri yang bisa dihitung. Itu standarnya satu juta dan rata itu untuk mencapai itu aja sangat susah ya sangat susah sedangkan dari New Zealand itu hanya sekitar 200.000 bahkan di Indonesia bisa mencapai 4 juta bahkan 7 juta itu ya total bakteri yang ini. nah kalau itu di harus di dan supaya itu bisa diminum oleh bayi itu harus di matiin bakterinya nah, matiin bakteri segitu banyak itu energinya banyak sekali akibatnya kosnya mahal belum lagi kalau kos dari kos harga ininya sendiri ya, jadi jadi bagaimana produk lokal bisa dikembangkan selama produk lokal itu tersedia dan uh, efisien secara umum karena punya kesempatan untuk menjadi efisien karena tidak tidak ada global shipping tadi tidak ada kos untuk dipegang lebih banyak jadi semakin banyak dipegang semakin mahal harganya ya untuk kita minta ini jadi uh, poinnya seperti itu ya jadi se sepanjang ada di lokal kita nggak akan nggak akan ini nggak akan eh, ada jadi pengennya ada di lokal ya pak Ramanto ya cuman nggak ada ya. cuman, kalau penurah di apakah sama atau berbeda penurah di secara eh, prinsip sama sebenarnya ya, pak eh, ya <tuh> buat kami orang-orang supply chain ya maunya satu kawasan atau atau atau ya enggak terlalu jauh lah, let's say misalnya masih dalam satu region, makanya kalau, memang ya dulu pemerintah sudah bagus ya, makanya dulu kalau di Batam itu ada kawasan industri Batam Indo saya kebetulan tiga tahun di Batam itu ada namanya kawasan industri Batam Indo. jadi beberapa, eh, apa namanya, supplier kami ya berada di kawasan itu, makanya kami cukup eh, sukses waktu mengimplementasi men namanya just in time, jadi ya, ya, ya <tuh> eh, seperti itu, tapi memang pada akhirnya, Uh, kalau saya amati balik lagi ke hitung-hitungan bisnis nih Pak <tuh> Jadi misalnya ya ada ada produk yang selama ini kita beli dari luar uh, dan kemudian uh, lokal bisa produksi gitu ya kualitasnya masuk. Tapi somehow harganya nggak masuk secara hitungan bisnis dan uh, gap-nya cukup signifikan dalam setahun gitu uh, biasanya uh, manajemen nggak akan approve ya atau dalam kasus lain itu biasanya produk-produk yang cukup spesial cukup spesial jadi hanya beberapa negara atau hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa produksi sehingga untuk saat ini tidak memungkinkan untuk di di di Indonesia nah itu beberapa kasus yang kami hadapi saat ini namun sebisa mungkin biasanya saya mengencourage teman-teman sourcing khususnya ya kalau produk-produk itu masih possible di di produksi di Indonesia itu uh, kami sampaikan untuk uh, tetap coba uh, proses sourcing di sini ya. Kalaupun toh misalnya uh, secara harga 11 12 uh, produksi lokal tetap jauh lebih baik daripada kita beli beli, -beli luar. Jadi memang uh, tidak sesimpel -se yang kita bayangkan gitu ya jadi enggak sesimpel yang kita bayangkan ngapain kita punya sumber daya yang melimpah misalnya kita punya SDM uh, yang cukup gitu. Dan, ternyata kalau kita balik lagi kepada bisnis itu ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang uh, menjadi dasar kenapa kita harus uh, beli dari lokal atau kita harus tetap dari luar negeri. Gitu. Begitu tambahan dari saya Pak Majel. terima Makasih banyak Pak Nur Hadi, ya. Jadi kalau memang pertimbangannya jadi ada business calculation masuk ya. Kenapa enggak dan juga pertimbangan tentang availability ya. Emang kalau ada, kenapa enggak kita kita do local shipment gitu ya. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang spesifik ditujukan ke Pak Armando nih. Ada dua yang mungkin saya gabungkan dari Christo Ferry dan juga dari Dwi Andri. Ya, selamat malam. Terima kasih atas penyampaian materinya. Saya ingin bertanya ke Pak Armando dalam industri FMCG tentu harus bisa beradaptasi dengan terjadinya fluktuasi yang bersifat seasonal. Bagaimana pendekatan yang lebih baik untuk mengatasi, mengatasi challenge tersebut dalam sisi cost? Nah itu pertanyaan satu, Paramanto, yang mungkin bisa digabung dengan pertanyaan satu lagi ini, tuh Paramanto, tindakan apa yang dilakukan sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh tim procurement dalam mengantisipasi keterlambatan kedatangan material serta kekurangan pasokan material tertentu, gitu ya, dikaitkan dengan planning produksi yang dibuat oleh PPIC. Jadi mungkin saya gabungkan itu nanti saya ada pertanyaan juga Pak Nur Hadi mungkin uh, ke Pak Narmanto dulu ya terkait uh, handling the situation uh, terkait cost dan juga apa uh, preventif ininya. Silakan Pak Narmanto. Ya. Yeah. Uh, terkait dengan uh, seasonal ya yeah. uh, seasonal ini seasonal ini Apakah ya uh, kebetulan di FMCG uh, banyak banyak produk yang menggunakan bahan baku itu yang sifatnya seasonal ya contoh misalnya kelapa sawit atau susu ya jadi susu itu sifatnya seasonal jadi pada saat apa namanya ada situasi ketersediaan yang berbeda pada saat musim hujan dan musim kemarau ya Nah atau pada saat musim dingin dan musim panas ya uh, itu Nah untuk untungnya uh, dunia ini kan ada utara dan selatan ya jadi pada saat utara musim dingin selatan musim panas Nah itu menjadi prinsip untuk membangun, ini sebenarnya topiknya bisa topik di resilient, ya, resilient, bagaimana kita membangun resilient supply chain. Jadi susu itu kita kebetulan punya sourcing dari New Zealand, atau New Zealand yang itu ada di belahan selatan bumi, dan dari Amerika yang ada di belahan utara. Jadi itu poinnya kita harus bisa punya sourcing multiple sourcing ya multiple sourcing untuk mengatasi seasonal itu. Jadi pada saat uh, uh, New Zealand uh, mahal itu biasanya Amerika murah atau supply-nya lebih banyak lah karena ini komoditi selalu terkait dengan supply dan demand ya, selalu selalu terkait dengan supply dan demand. Jadi manakala Amerika suplainya banyak mungkin New Zealand suplainya sedikit tapi sebaliknya dan sebaliknya. Jadi kita sebagai sebagai konsumen dari produk yang seasonal seperti itu, kita sebaiknya juga punya bisa mendapatkan uh, sourcing dari dua area tersebut ya. Jadi itu salah satu cara mengatasi seasonal. Jadi di sisi uh, uh, kelapa sawit juga seperti sebenarnya seperti itu. Cuman unfortunately, kalau kelapa sawit itu kita tahu 85% produksi dunia itu hanya dihasilkan dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Ya, jadi unfortunately situasinya seperti itu. Jadi kita melakukan pembelian antisipasinya itu mengambil istilahnya posisi ya, mengambil short atau long position. Jadi kita pada saat seasonal lagi harganya ini kita meng-cover untuk pembelian sampai sekian bulan gitu misalnya tentu kita harus bayar premium ya tapi kita harus harus harus uh, paham ya uh, itu namanya market uh, risk management ya jadi di sisi dari sisi program itu ya untuk mengantisipasi seasonal dan uh, tadi pertanyaan kedua untuk menghadapi Ketidakcedihan, ketidakadaan material ya dari sisi pokoknya itu harus kita siapkan secara secara konsep ini ada satu topik sebenarnya sekali lagi saya topik saya pernah share ini juga bagaimana kita membangun resilient supply chain ya dalam menghadapi hal-hal termasuk semacam ini ketiadaan material itu yang kita lakukan adalah satu yang fleksibel ya. Mengembangkan untuk resilient, jadi salah satunya kita punya multiple source. Kita bisa beli dari multiple suppliers. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa punya multiple formula. Ada istilahnya push button formula ya, atau flexible recipe. Kalau yang di yang teman-teman yang dari yang sebelumnya kenal saya, mungkin di sini ada lintang ada. Tipe. Tahu banget ya tentang fleksibel resipi itu, eh, apa namanya? Jadi gini, katakan gini ya: kalau kita, eh, apa namanya, bikin kecap, misalnya ya, bikin kecap itu gulanya bisa dari gula jawa, bisa dari gula pasir. Nah, kalau pas gula jawa susah diambil, mestinya kita bisa punya bisa resep yang membuat kecap dengan gula pasir dengan rasa yang sama. Dan kita bisa memanfaatkan pada saat gula pasir harganya rendah, mungkin kita membuat kecapnya dengan gula pasir, ya. Atau jadi semacam itu. Atau kita bisa membuat kecap dengan kedelai hitam dan kedelai uh, kuning. Itu ketersediaannya seasonal dan beda-beda. Ya, jadi itu uh, apa namanya uh, sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Jadi uh, antisipasinya seperti itu. Itu sebenarnya panjang, tetapi kira-kira seperti itu. Kita bisa membangun flexibility melewati, eh, membuat resilient dengan uh, fleksibel sourcing, tadi ya, dan kemudian fleksibel uh, receivernya. Jadi, kita bisa membuat kecap itu tidak hanya bergantung terhadap keberadaan gula jawa, ya, tapi juga bisa mungkin kita membangun uh, itu dengan gula Sunda, gula Batak, gula yang lainnya. -lain. Oke, okay, banyak banyak sumber-sumbernya ya, Pak Armando ya, multiple multiple source ya. Nah, masuk ke pertanyaan ke Cak Nur nih, mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke uh, closing statement. Apakah dari Gilang Kriptania Dewa? Oke, okay. apakah economy of scale bisa membantu meminimalisir shipping uncertainty? Karena ekonomi of scale berpengaruh terhadap inventory, dan tadi disampaikan bahwa salah satu cara meminimalisir uncertainty adalah dengan inventory atau buffer stock. Gitu, mungkin boleh Pak Nuradi punya pandangan? Silakan. Iya. Uh, dari Pak siapa tadi? Mas ya. Mas Gilang ya. Ya. Yeah. Uh, jadi betul Mas, itu salah satu opsi yang sebenarnya bisa kita pilih ya. Jadi misalnya kita mau uh, apa namanya uh, mengatasi salah satu ketidakpastian ya, itu salah satu memang uh, bikin stok ya. Tetapi ketika kita bikin stok pun situ harus hati-hati ya, karena jangan sampai terlalu banyak ya. Karena pada akhirnya kalau terlalu banyak ya kita waste of of of money. Ya. Uh, makanya kalau di kami yang tadi saya sampaikan di awal, kita kan punya tiga hub kalau Indonesia ada di Surabaya, kemudian di Jakarta ada satu lagi di Singapura yang kalau Singapura itu sebenarnya coverage untuk Indonesia kemudian di Malaysia karena kami ada beberapa customer di Malaysia plus beberapa negara di kawasan ASEAN biasanya itu kami mapping dulu mas jadi kita ada beberapa produk enggak uh, uh, sampai 500 uh, jenis produk sih sebenarnya kalau di kami tidak terlalu banyak karena memang B2B dan chemical kami cukup cukup khusus ya jarang di pasaran begitu jarang di pasaran jadi biasa kami mappingkan mana mana produk yang tingkat inventory-nya harus dinaikkan lebih banyak mana mana yang cukup sedang mana mana yang sebenarnya tidak tidak perlu itu karena dari sisi historical tidak terlalu banyak banyak bermasalah nah dari sana kemudian akan kelihatan jadi, misalnya bulan ini holding stoknya ecovalent dengan misalnya 2 juta US dollar. Kemudian setelah kita tambahkan nanti menjadi misalnya tiga atau empat juta US dollar. Nah, kemudian kita tracking. Jadi setelah kita top up inventorynya, biasanya kita tracking dari shipmentnya seperti apa, kemudian supply ke customernya seperti apa. Nah, ini biasanya cukup membantu, tapi memang hati-hati ketika kita memutuskan untuk menaikkan level ini, karena kaitan dengan biaya, Mas. Jadi memang inventory ini kan kalau di supply chain kan biaya, makanya dulu saya pernah ada di tulisan dengan salah satu expert mengatakan bahwa ideal ideali di supply chain itu tidak ada nggak ada stok sama sekali gitu. ideal tapi memang faktanya nggak bisa nggak bisa Emang, kalau kita bisa kirim barang dari supplier langsung ke customer tanpa ada eh, apa berhenti di satu lokasi ya, itu luar biasa tapi eh, in fact eh, cukup sulit ya mungkin untuk beberapa produk bisa tapi eh, yang pernah saya alami eh, cukup, cukup sulit ya. Itu kira-kira mudah-mudahan cukup membantu, Mas. Terima kasih banyak, Cak Nur, untuk menjawab mungkin pertanyaan terakhir ya dari peserta. Ya. Terima kasih banyak buat para peserta yang tadi sudah menanyakan. Saya mungkin coba simpulkan yang saya dapat dari diskusi malam hari ini yang banyak sekali sebenarnya. Itu. Susah untuk menyimpulkan, ya. cuman saya ambil beberapa poin-poin penting. ya Bagaimana supply chain atau dalam ini global shipping penuh dengan uncertainty ataupun risk ya. Bagaimana kita bisa uh, bisa playing ground dengan variable-variable yang variable cost, variable, variable yang sulit untuk dikontrol lainnya. Dan tadi mungkin ada satu statement terakhir dari Pak Nurdeh bagaimana kita bisa optimal juga dikejar, tapi tetap perlu ada namanya inventory ya, yang yang bisa di adalah salah satu faktor cost yang paling uh, menentukan nih, di dalam supply chain ya. So, terakhir untuk menutup sesi diskusi malam hari ini, dari saya mungkin akan mengajukan pertanyaan sekaligus untuk closing statement nih, Pak Remanto dan Pak Nur Hadi, dari kejadian pandemik dan Evergreen di Swiss Canal. What do you learn most from this, masing-masing sebagai ahli di sektor supply chain ya, The closing statement, apa yang kita pelajari dari pandemi dan anomali ini? Silakan mungkin dari Pak Nur Hadi dulu, mungkin nanti yeah. setelah itu. Baik, terima kasih Pak Wajar. Mungkin last teman dari saya itu gini. Pertama, yang saya benar-benar... Uh, ada satu learning point yang saya pelajari dari ini Pertama adalah, ternyata kita nggak bisa memprediksi krisis. pak Global krisis itu ternyata nggak bisa prediksi. Siapa dulu yang uh, mengira ya kejadian di Wuhan, kemudian uh, dalam hitungan sebulan, dua bulan, tiga bulan, spreading hampir ke 120 negara, dan sampai sekarang pun efeknya seperti ini. Dan... Uh, frankly speaking kayaknya kita nggak bisa prediksi apakah tahun depan ada krisis lain lagi yang akan terjadi secara global. kita nggak tahu kita enggak tahu jadi ini poin yang pertama sehingga yang yang kedua kita memang nggak tahu tetapi paling penting adalah kita harus siap dengan namanya mitigasi nah mitigasi kalau kaitannya dengan data ya balik lagi ya, adanya proses impor dari sisi visibility-nya makanya forum ini sebenarnya forum yang bagus sekali karena ada dua topik penting yang kita bahas satu soal data, yang kedua adalah soal supply chain jadi mudah-mudahan yang join malam ini saya sebenarnya berharap banyak teman-teman profesional supply chain sih, yang akhirnya menjadi seorang data lover gitu Pak Nah, tadi saya ingat sampaikan Pak Rahman tuh di awal bahwa orang supply chain itu sebenarnya mainannya data, jadi kalau ada orang supply chain nggak suka data, mungkin perlu dipertanyakan ke kesuplenannya itu itu Bukan, pak uh, dari saya katanya, ya. tadi, ya. Ya, terima okay, kasih. Sekarang, Pak Nuradi ya. Uh, pak ya. Pertanyaan sama ya. What do you learn most from this, the, from the pandemic, from Evergreen, masing-masing uh, mungkin Pak Ramanto mungkin punya closing statement silakan Pak. Ya saya uh, closing statementnya akan saya lebih suka mengutip uh, sebuah quote ya uh, dari Albert Einstein ya. Ini dari Albert Einstein uh, saya baca aja as far as the laws of mathematics refer to reality we are not certain and as far as they are certain they do not refer to reality ya yeah. jadi artinya apa bahwa uncertainty itu akan pasti ada dengan ada atau tidak adanya pandemi dengan ada atau tidak adanya terusan Suez uncertainty itu pasti ada bahkan law of mathematics kalau dia refer ke sebuah reality, itu menjadi tidak certain, menjadi menjadi uncertain ya. Nah terus yang kedua adalah adalah mistake. The mistake is thinking there can be antidote untuk uncertainty itu. Jadi sebenarnya uncertainty itu uh, tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dihilangkan. Tapi uh, itu uh, itu uh, ininya uh, uh, bad news-nya ya. Jadi angsa nanti akan ada. Tapi good news-nya, ini saya ambil dari uh, quote ketika saya masih kuliah eh, S1 ya. Itu quote-nya adalah there is no best way, but there are always better ways. Jadi uh, apa namanya akan selalu ada cara untuk mengatasi hal-hal uh, tersebut dengan cara yang lebih baik dan dengan menggunakan uh, data analytics, dengan menggunakan transformasi digital, itu adalah salah satu cara untuk menghadapi tantangan yang akan semakin berubah. Meskipun nanti kita udah punya data analitik, data akan digital, uncertainty masih akan tetap ada. Kita nggak akan bisa menghilangkan uncertainty, dan challenge-nya akan terus berubah. Dan itu yang menyebabkan kita uh, moving forward, ya. Dan moving forward is the best part of uh, uh, life, actually, ya. Jadi itu closing statement dari saya. Jadi semoga Solver Society ini adalah bagian dari solusi untuk menemukan better ways ya dalam menghadapi tantangan challenge yang makin berubah, makin makin bervariatif, dan makin menarik juga in Indonesia future dan saat ini juga. Oke, terima kasih itu dari saya. Terima kasih banyak, Pak Ramantong. Terima kasih Pak Adar. terima kasih Pak Nurhadi, dan terima kasih teman-teman eh, yang eh, sudah datang juga mendengarkan spend waktunya untuk mendengarkan dia, ya, dan terutama teman-teman yang kalau, ini kalau siaran radio ya, saya bisa. Melihatnya. Boleh, salam-salam nih Pak nih. Salam-salam buat teman-teman, teman-teman Lintang, Tika, dari Citra, Uh, ya yeah. dan maaf kalau ada yang tidak kelewat tersebut ya yeah. oke okay, terima kasih uh, yeah. In, dalam, dalam sekali nih closing statementnya ya bicara tentang reality dan juga uncertainty yang pasti ada ya. Para ya. oke okay, ini sayang sekali kita harus masuk ke sesi paling akhir dan ditunggu mungkin ya <laughs> thank you untuk pembaharannya para mantau dan penuh hadir sekali lagi